Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi imani wal-islam Wa an'amana bi ni'mati, wa an bi -ni'mati amni wasalam. wa salam an Wa an'amana bi sihati wal-afiyah Wa an'amana bi jama'ah Wa an'amana bi ni'am Syahduna la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiy Allahumma wa sallim Islam wa ikhlas Wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa minal mushrikein. Hadirin wal hadirat asoimin wa soimatin a'malana wa, wa Alhamdulillah wa syukurillah segala pujilan syukur kita panjatkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini. Allah berikan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dengan damai dan tentram, nikmat bisa sholat berjamaah, dan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. ya dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam, selalu kita sampaikan kepada keladan pemimpin kita Muhammad Alaihi Wasallam Serta para sahabat, keluarga dan para sahabat semuanya. Pada ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fatihah berfirman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Ayat ini kita ambil sebagai pelajaran bahwa kita harus nantiasa berhusnuzon kepada Allah. Itulah amal yang terbaik yang akan memberikan kepada kita untuk bisa sukses dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena hakikatnya hidup kita bukan maunya kita. Hidup manusia atau kita sendiri ini adalah maunya Allah apapun yang kita alami maunya Allah sehingga ketika kita merasakan bahwa ini maunya Allah maka kita berusaha untuk berhusnuzon berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita alami apapun yang saat ini kita rasakan atau yang kita hadapi Semuanya adalah karena Allah subhanahu wa taala Meskipun Sesuatu yang kita alami Bagi kita, menurut kita Tidak menyenangkan Atau tidak sesuai dengan keinginan Karena hakikatnya semua itu adalah karena Maunya Allah, keinginan Allah subhanahu wa Bahwa apa yang Allah inginkan Atau kendaki pasti terjadi Sementara jika tidak dikendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. kadang kala kita merasa bahwa hidup ini adalah karena keinginan kita sendiri. Kita sudah berusaha, sudah merencanakan, tapi saat kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa kita rencanakan, akhirnya kita merasa bahwa ini adalah kegagalan. Memang betul secara kasat mata kegagalan, tapi hakikatnya adalah bahwa ini merupakan ketentuan yang Allah tetapkan. Yang mungkin bisa ambil kita ambil pelajaran bahwa apa yang sedang kita alami dengan usaha dan rencana yang sudah kita lakukan belum maksimal. Ma'asobah min hasanatin, famin Allah. Wa min say'atin, famin nafsik. Apapun yang menimpa Kebaikan-kebaikan ya, yang Terjadi Atau yang kita dapatkan Itu hakikatnya adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Atau dari Allah subhanahu wa ta'ala Sementara ya, Yang kita alami Dari keburukan ya, Itu hakikatnya dari kita sendiri Nah maksud dari ayat ini Sebenarnya bukan ya, Sesuatu yang kita alami kecuali memang karena kebaikan tapi kalau sesuatu yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah atau tidak mau dalam ketaatan kepada Allah subhanahu itu bukan karena Allah tapi karena diri kita sendiri nah ini yang perlu kita juga pahami bersama bahwa ketika ada kebaikan itu hakikatnya memang Allah lah yang berkeinginan tapi kalau ada kejahatan atau perbuatan maksiat, itu bukan karena Allah. Walaupun semuanya kehidupan maunya Allah. ya, Tapi bukan berarti ketika kita akhirnya menjadi orang kafir, ya. atau ada orang kafir yang ada di sekitar kita, atau mungkin ya saat orang melakukan maksiat, ya. tidak mau sholat, tidak mau ibadah, bukan karena Allah tapi. Tapi karena keinginan sendiri, ya. ikhtiarnya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia lalu menjeluskan manusia pada kejahatan Karena Allah berkeinginan apa yang Allah ciptakan setiap manusia pasti ada kebaikannya Bukan keburukan Nah inilah yang seharusnya kita kedepankan dalam hidup ya. Yaitu berhusnuzon, ya. berbaik sangka kepada Allah ta'ala Apa hakikatnya dari ayat ketiga ini? Karena kalau kita lihat makna yang dalam, ya kalimat ar-Rahman ar-Rahim, ya, dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih dan Allah maha penyayang. Di, di kalimat pertama, ar-Rahman, ya, artinya bahwa Allah maha pengasih yang kasihnya tidak pilih kasih. Sehingga siapapun dia, saat dia bekerja, saat dia berusaha, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Sehingga kita tidak perlu merasa bahwa ketika kita sebagai muslim, ketika kita sudah beriman kepada Allah, lalu akhirnya hidup kita tidak sesuai dengan keinginan, apa yang kita inginkan tidak tercapai, lalu kita merasa bahwa ini bukanlah sesuai dengan keinginan saya, dan Allah tidak adil terhadap saya. Nah jangan sampai seperti itu Karena mungkin dia melihat Kenapa orang yang tidak rajin sholat Orang yang tidak rajin beribadah Orang yang tidak taat kepada Allah Kok ya, apakah ya rencananya terus berjalan dengan lancar ya, Atau dia terus mendapatkan kenikmatan ya, Hidupnya ya, begitu mudah ya. Dan aspek-aspek kehidupan yang dilihat Berbeda dengan kehidupan dirinya karena Allah tidak pernah memberikan pilih kasih terhadap nikmat. Karena nikmat dunia itu hakikatnya diberikan kepada siapa saja. Meskipun dia tidak beriman, Allah beri juga. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah, ya. Rabbij'al ja baladan aminan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Lalu beliau meminta lagi warzuq ahlahu minas samarati amana min billahi wal yawmil Dan rezekikanlah anugerahkan rezeki kepada mereka yang beriman saja. Jadi Nabi Ibrahim meminta agar rezeki diturunkan kepada orang yang beriman saja. Sementara Allah Subhanahu wa akhirnya mengatakan, ya. Qala wa man kafara jadi seakan-akan kalimat terakhir ini Allah membantah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Bahwa aku tidak hanya memberikan pada orang beriman saja rezeki. وَمَنْ كَفَرَوْ Orang kafir pun akan saya berikan. Meskipun memang nikmatnya hanya segelintir. Atau hanya sedikit. Karena kenapa? Karena memang nikmat dunia itu kecil bagi Allah. Meskipun bagi kita besar ya. Bagi kita banyak, ya bagi kita berlimpah Tapi hakikatnya yang diberikan oleh Allah Hanya setitik air Yang kalau ada jarum kita celupkan ke air Lalu kita angkat Yang menempel di jarum itulah nikmat Allah di dunia Kalau dia tidak beriman Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Yang sedikit Fa'umat ni'uqalila Thumma atarruhu ila jahannam wa bi'sal Lalu, kalau dia tetap tidak beriman kepada Allah, tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Amin masukkanlah dia ke dalam api neraka, ke dalam jahanam. Itulah seburu-buru tempat kembali. Nah, karenanya tentunya kita bersyukur ya, pada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Ya, kita telah diberikan nikmat yang sangat mulia, ya, yang abadi, insya Allah, yaitu iman kepada Allah. Menjalankan aktivitas ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan nikmat yang lain ya, sebagai tambahan dari nikmat iman dan Islam. Nikmat memiliki kehidupan yang tentram, ya, kehidupan yang sejahtera, kekayaan yang banyak, atau kekayaan yang berlimpah juga diberikan jabatan. Itulah nikmat ya. yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang diberikan seperti itu. Tapi kalau misalkan suatu saat, suatu saat Allah mengambil ya, nikmat harta, nikmat jabatan, ya, sementara nikmat iman masih ada, bersyukurlah, ya, tetaplah berhospilzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berat, ya, mungkin sakit, ya, tapi hakikatnya rasa berat, rasa sakit akan hilang ya, kalau kita tetap menganggap ini merupakan kebaikan. Ya. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita Makanya Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW Di saat kekarahan ya, Dari perang Uhud ya, Beliau tidak pernah ya, Merasa ini merupakan satu azab Tapi ini merupakan satu Kenikmatan Yang berusaha diambil ibrahnya Pelajarannya Ya kalau misalkan ya kita balik kisahnya Kalau misalkan Allah memberikan kemenangan Kemenangan kemenangan terus Mungkin tidak akan ada diambil pelajaran Nah disinilah akhirnya diambil pelajaran Bahwa Ketika perang Uhud ya, tanda, tanda kutip kesalah, apa, Kekalahan adalah karena kesalahan ya, Dari satu pasukan Yaitu pasukan pemana Akhirnya diambil kesimpulan bahwa ya, Setiap kehidupan Pasti ada pasang surutnya ya. Ada menang kalahnya, menang ya sebabnya apa? Kalah sebabnya apa? Menang sebabnya adalah karena dekat dengan Allah dan juga mengikuti ketaatan kepada pemimpin. Itulah sebab kemenangan. Jadi, dalam hidup kita demikian seharusnya, agar kita mau sukses, ya, maka harus kita senantiasa. Mentaati awalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk kepada perintah Allah Lalu juga kita punya pemimpin ya, Tentunya pemimpin yang mengajak kepada kebenaran ya, Kita taati Maka insya Allah kita akan sukses Apalagi dalam kondisi berperang ya, Tengah pasukan Sehingga di perang Uhud Mengalami kekalahan Kenapa? Satu sisi mereka taat kepada Allah yaitu berjihad di jalan Allah, berjihad karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi satu sisi lain, ada kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian pasukan, yaitu tidak taat pada perintah tiada, tidak taat pada perintah pemimpin. Yang awalnya Nabi Muhammad mengatakan, kalian wahai pemana, jangan turun. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, jangan turun. Kalian tetap, di atas pantau kondisi Tapi apa disangka Di saat hampir kemenangan didapat ya, Pasak pemanah melihat Sudah lari ya, musuh-musuhnya Dan mereka melihat juga Dari sahabat-sahabat Di bawah berebutan Seakan-akan berebutan harta rampasan Maka mereka juga ingin mendapatkan Maka berbalik dah Dari kemenangan menjadi kekalahan Nah, kita kembali kepada makna ayat, bahwa kalimat Ar-Rahman, artinya bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa tidak hanya terbatas kepada untuk orang yang beriman saja. Tapi, kasih sayang Allah jadi diberikan juga kepada siapapun makhluk-makhluk Allah. Binatang-binatang yang ada di muka bumi ini juga berhak untuk mendapatkan rezeki Allah. Nah, karenanya, ya kalau kita sebagai manusia, ya, lalu melihat juga sebagian yang lain yang tidak beriman, hidupnya lancar, kehidupannya baik, tenteram, nyaman, atau usahanya terus maju, ya, lalu sampai mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya, harta yang banyak, rumah yang mewah, dan sebagainya, jangan iri. Ya. Kalaupun kita tidak memiliki hal tersebut. Ya. Kalaupun kita sudah berusaha dengan ibadah, dengan ketaatan, Lalu kita tidak mendapatkan seperti orang yang kafir atau yang tidak beriman. Jangan menyangka bahwa Allah tidak adil. Keadilan Allah akan diberikan kepada siapapun. Hakikatnya, kan, bahwa ibadah itu bukanlah sebagai cara Allah untuk memberikan rezeki, tapi ibadah taatan itu adalah cara Allah membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Kalau mungkin tidak, tidak dapat, tapi di akhirat. Manusia tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari jabatannya, tapi manusia dilihat dari keimanannya. Apalagi ketakwaannya. Inna akramakum indaullahi atkakum. So, yang paling mulia diantara kali adalah hartanya. Eh bukan hartanya, takwanya. Hadis Nabi juga dikatakan ila ya. ya. ila kulubikum, ya. Allah tidak melihat Bagaimana postur tubuh kita Allah tidak melihat Bagaimana harta kita Tapi yang Allah lihat adalah hati Maksudnya adalah Keimanan ya. Atau ya kebaikan ya. Sehingga yang ada dalam hati itulah yang dinilai oleh Allah kalau dia punya harta kalau dia punya tubuh yang ya yang baik yang ganteng, yang rupawan yang cantik, ya, itu hanyalah sesuatu yang dia kalau bersyukur menjadi tambahan kebaikan kalau tidak bersyukur ya akan berakibat yang tidak baik nah tentunya dengan rahman Allah subhanahu wa ta'ala ini bentuknya adalah Allah memberikan nikmat di dunia ya, untuk siapa saja. Jadi Allah berikan nikmat di dunia untuk siapa saja. Tidak peduli Allah dia beriman atau tidak, tidak peduli Allah dia maksiat atau ahli ta'ah, tidak peduli Allah Subhanahu Wa Taala akan dia orang yang baik atau yang paling buruk sekalipun. Walaupun ya ke depan ya, Allah akan memperhitungkan dari setiap manusia yang diberikan nikmat, yang bersyukur diberikan perhitungan atau diberikan balas yang terbaik, dan yang tidak beriman akan diberikan perhitungan dalam bentuk yang akan menyusahkan dirinya. Karena kalau kita lihat di berbagai negeri, ya, termasuk juga di tempat yang saat ini kita berada di dalamnya, ya, negeri yang maju, ya, negeri yang teratur, negeri yang rapi, ya, namun penduduknya, bahkan pemerintahannya ya, tidak beriman ya. Ini hakikatnya ada karena memang Allah memberikan fasilitas kepada mereka Dan mereka sudah berusaha Usaha mereka lakukan Allah apresiasi Sementara ada negara yang penduduknya muslim muslim ya, Mayoritas ya Tapi kehidupannya amburadul misalkan Atau tidak teratur kan ya. Ya kalau kita merasakan bagaimana mereka tidak tidak tertib ya, tidak disiplin ya. Itu kenapa? Karena memang penduduknya tidak mau diatur ya. Padahal dia muslim ya. Ya, akhirnya, ya kehidupannya begitu ya. Nah, kedua juga ya bahwa dengan husnuzan kita kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menenangkan hati kita. Dan yang harus kita pahami bersama Ya, dan kita yakinkan dalam jiwa kita bahwa ini bagian daripada ya, menentramkan jiwa ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Atau secara logika kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Pokoknya harus kita pahami bahwa hidup kita apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Allah mau. Bukan karena kita yang ingin atau bukan karena kita yang ingin yang mau. Jadi, akhirnya ketika kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan keinginan, kita tenang aja, ya. santai saja. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah suka dengan sikap kita. Kita ridho apa yang Allah berikan, kita terima apa, apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga, dengan berhak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya kita menjadi orang yang senantiasa berada dalam kondisi yang tenang. Ketika ditimpa sakit, oh itu berarti ini Allah, apa yang Allah inginkan. Sehingga apakah saya tetap dalam kondisi beriman, bersabar dari apa yang menimpa diri saya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa dengan sakit hakikatnya Allah mengambil tiga hal. Dua hal akan kembali, satu hal tidak akan kembali. Sehingga tenang kita. Bahkan kata Nabi SAW ketika manusia yang beriman sakit, bertahun-tahun sakitnya, dia tetap bersabar sampai akhirnya dengan sakitnya dia berjumpa dengan Allah. Hakikatnya di saat dia berjumpa dengan Allah tidak ada lagi dosa yang berada di dalam tubuhnya. Karena sakit itu hakikatnya menggugurkan salah. Sakit itu menggugurkan maksiat kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Itulah mungkin cara Allah menggugurkan manusia. Ya kadangkala, ya, kalau Allah berikan nikmat, akhirnya dia terpedaya, ya, terus akhirnya dia tidak bersyukur, ya, sehingga akhirnya Allah tegur. Kalaulah mungkin menimpa musibah ya, atau sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ini juga kita bisa. Jadikan sebagai pelajaran Paling tidak ada tiga Salah satu dari tiga Hikmah dari musibah yang mungkin Menimpa diri kita Atau mungkin keluarga Atau mungkin negara Kemungkinan Ini merupakan teguran Allah menegur kita Mending Allah Tegur kita di dunia daripada ditegur di akhirat Jadi Allah ingin agar manusia kembali Wahai manusia kamu salah kamu sudah menyimpang. Saya tegur kamu dengan ya segelintir musibah ya. sehingga harus kamu sadari dan kembali. Kalau kita kembali, alhamdulillah itu merupakan nikmat sehingga kita sadar lalu akhirnya kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan atau kemaksiatan. Bisa jadi musibah itu adalah ya sebagai azab awalan. Ya. Atau sebagai DP ya, yang diberikan oleh Allah di dunia. Ya. Nah ini bagi orang yang kafir. Ya. Orang yang mungkin maksiatnya sudah akut. Ya. Jadi Allah azab duluan di dunia. Sementara ya, kalau dilangsung mati meninggal ya udah tinggal tunggu azab yang paling besar nanti. Ya. Apakah di alam barzah. Di saat menunggu hari kiamat. Atau nanti kalau sudah datang hari kiamat ya. Tidak ada lagi ampun Atau dia sebagai ujian Nah ini bagi orang yang beriman Bagi yang tetap dalam kondisi beriman Tiba-tiba datang musibah Itulah ujian Apakah dia tetap dalam keimanan ya Apakah dia tetap Bahkan sampai mantap keimanannya Atau tidak Jadi hakikat demikian Nah disinilah yang harus kita kedepankan Bahwa kita senantiasa berhusnuzon Kepada Allah Baru setelah itu kita ucapkan Ar-Rahim Inilah kasih sayang Atau ya, Pemberian yang Allah berikan Untuk orang beriman ya, Kalau Ar-Rahman itu adalah Untuk di dunia, untuk siapa saja Sementara Ar-Rahim Hanya Allah berikan kepada Untuk orang yang beriman Waka nabil mu'minina rahima ya, Bahwa Allah memberikan kepada orang-orang beriman rahimnya Jadi tidak ada lagi Allah berikan rahimnya kepada siapa yang tidak beriman ya, Tapi hanya kepada orang beriman saja Yaitu dimasukkan ke dalam surga Atau dalam kenikmatan-kenikmatan yang abadi Oleh karena itulah Marilah kita senantiasa berhusnuzan ya, Berbaik sangka kepada Allah Kondisi yang kita alami Senantiasa kita anggap Ini merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yang diberikan kenikmatan bersyukurlah yang sedang mendapat musibah bersabarlah ya, tetaplah dalam kondisi beriman ya, jangan sampai ya tinggalkan keimanan oleh sebab penderitaan yang terus dan terus Allah berikan ya, tapi itulah merupakan bagian daripada ujian atau teguran yang mungkin pernah kita lakukan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam hidup kita Wowkullihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian hadirin Kurayan singkat mengenai Ar-Rahman Rahim Insya Allah besok kita lanjutkan Maliki Yawmiddin Untuk mengakhiri majelis ini Kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha anta Billaahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sallallahu <tongan> <tongan> alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Salam Allah alaihi Muhammad